Oke, okay, uh, selamat sore ade, -ade. Uh, ya uh, mas hari ini nggak ada ini ya, gak ada yang datang ya, jadi uh, atau mungkin terlambat, jadi mas Bakti record aja dulu, nah ini untuk pertemuan kalian hari ini, uh, sebenarnya mohon maaf, jadi mas Bakti uh, check up dulu, jadi nggak harus, nggak uh, bisa ini jam 2, mulai jam setengah ini, kita mulai aja ya, oke okay, ade, -ade. Uh, ha, kemarin kita sudah belajar waktu ya, ya, nah sekarang mas Bakti akan mengajarkan, Mas Bakti akan mengajarkan sebuah ini apa sebuah uh, sebenarnya ini reading ya hari ini tuh hanya reading cuma uh, apa cuma karena nggak ada yang datang jadi kita ini dulu kita improvisasi ya. ya nanti readingnya kita nanti readingnya kita tahan buat pertemuan selanjutnya kemarin sudah diajarkan beberapa hal ya sekarang uh, ini Mbak Oke, okay, ya. Bentar ya, ya. ya. Oke, okay, kita belajar mata pelajaran ya. Jadi kita akan lanjut. Kemarin kita sudah belajar waktu, adek adik Nah, sekarang kita akan belajar menerjemahkan, ah, mendeskripsikan apa yang kita pelajari di. Uh, di sekolah, ya. kalian kan banyak belajar ya, teman-teman uh, adik-adik, -teman, uh, kalian banyak belajar ya. Nah, di sini itu kan ada beberapa ini ya, coba. Ada beberapa mata mata pelajaran nih. Kita mulai dari uh, ini, apa uh, older student have to study more school subject and take important exams. Nah, Ini ya, siswa yang lebih tua itu dia uh, harus uh, ini belajar dan mengambil beberapa Ujian yang penting. Nah, perhatikan. Ada mata kuliah, mata pelajaran lain, yaitu ada French, German, or Spanish, yaitu dia belajar bahasa. Kemudian ada science. Science itu apa sih? Science itu ilmu, ilmu pengetahuan. Okay. Kemudian uh, itu ada geografi, ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, coba ada adik Di sini ada beberapa kata ini ya, kata bantu supaya kalian bisa uh, me, apa, menjelaskan mata pelajaran kalian. Nah, ada beberapa ini ya. Uh, contoh, science is bla bla bla. Gitu ya. Science is titik-titik. Artinya uh, ilmu pengetahuan itu apa aja. Terus uh, ini membahas apa aja nah nanti mas berarti ini ya coba ini harusnya speaking jadi mas berarti agak bingung ini harus bagaimana Bentar. lanjut ya ini beberapa uh, mata pelajaran lagi uh, ada geografi kemudian ada apa lagi dan sebagainya ya, ada history history itu kan apa history itu adalah sejarah ya the best subject is history we love learning about the past bla bla bla Nah, ada hari sekarang, mas sebenarnya Mas berarti pengen tahu mata pelajaran kalian itu apa. Kemudian, yang disukai itu apa? Gitu ya. uh, agak susah kalau nggak ada siswanya. Soalnya, uh, jadi begini ya, uh, gini aja. Uh, nanti, uh, kalau pertemuan selanjutnya, kita akan belajar cara menjelaskan sesuatu. ya. Karena ini nggak ada yang datang, so mungkin kita pospon aja dulu uh, mata pelajaran hari ini. Tapi yang jelas intinya adalah Mas Bakti pengen kalian bisa menjelaskan mata pelajaran kalian. Jadi mulai sekarang uh, apa uh, kalian ini aja uh, mata pelajaran kalian itu apa aja. Kemudian nanti dijelaskan. Misalkan uh, uh, sejarah itu belajar kayak gini, atau misalkan PPKN itu seperti ini.